Kenapa Nabi Isa ingin disalib? Mungkin pembahasan ini ya kan sangat-sangat bagus untuk kita dengarkan bersama, teman-teman sekalian. Jadi, di sini akan dijelaskan oleh seorang ustadz dari Malaysia, yaitu ustadz yang baru saja saya tahu juga, yaitu Ustadz Amin. Nah, langsung saja, guys, saya sudah penasaran. Jom kita tengok videonya dan kita mengaji kepada Ustadz Amin. Ini, let's go di Yerusalem. Tuh, uh, terdapat uh, satu kisah Like bagi Kristian tempat Nabi Isa disaliblah. Tapi dalam Islam Nabi Isa tak disalib. Wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin Dia tidak dibunuh tak disalib tetapi diserupakan. Okey. Kenapa Nabi Nabi Isa tu ingin disalib? Kenapa? Kenapa tak dipenggal ke kepala dia? Uh -huh. Kenapa tak di tak di tak di racun ke? kenapa tak kenapa tak digantungnya? Kenapa kenapa disalib? Kenapa? Sebab Nabi Isa tu dia punya jizak pada tangan dia. Tangan dia boleh turun ke hidangan tangan dia boleh hidup orang mati, tangan dia boleh apa nama? boleh boleh ubat orang sakit. Jadi so, kalau dia boleh gabungkan tangan dia, dia boleh buat, dia boleh membuat mujizat. Sebab tu nak di, nak, di, nak dibunuh tu dipisahkan tangan dia. Allah baru tahu guys. Alasan ya. Tarian kemuliaan dia dia boleh turun ke hidangan di langit. Dia boleh apa nama, boleh hidupkan orang mati Dia boleh sembuhkan orang sakit Dengan tangan dia Yang ada sebiji kelebihan tangan macam Nabi Isa adalah Dajjal Dajjal sebiji Dia boleh turunkan hidangan di langit Dia boleh hidupkan orang mati Dia boleh sembuhkan orang sakit Dajjal Sebab tu Dajjal gelaran ni macam Nabi Isa Al-Masih Al-Masih Nabi Isa Al-Masih Dajjal juga Al-Masih So dalam dunia ni ada dua je orang pakai gelaran Al-Masih Iaitu Nabi Isa Banyakkan Nabi bisa bukan kita confirm, kan? So, maknanya, kalau kita pakai gelar Al-Masih, maksudnya apa? Dajjal, ya? itu bukan confirmkan bisa. Isa. Sebabnya, Dajjal. Sebab itu, ketika Dajjal turun, tak ada siapa boleh lawan. Hatta Imam Mahdi pun tak mampu nak lawan ketika itu. Yang juga tak bisa. Isa. Dia turun ketika... Dia sama, itu dalam, dalam pepatah Arab I, I'dal Masih, Iaktulul Masih Ketika Al-Masih Yang akan membunuh Al-Masih Dalam konteks dalam bahasa Melayu Apabila buku bertemu ruas okay. <laughs> okay. Dan dibunuh Dajjal itu Di satu kota bernama Lud, Kota Lud. kota Lud ni 15 km Daripada Tel Abid 15 km dari Tel Abid. Hmm dalam hadis ah ha, dalam hadis ko telut tu disebut dalam hadis nabi. Padahal nabi tu bukan ada geografi tapi nabi tahu tempat. Kan? Ah uh, wallahu alam cuma dalam hadis disebut nanti lepas turun baru kahwin. Ketika dihidup dikahwin ataupun tidak wallahu alam. Ha? Tak disebutlah, tak, saya tak jumpa tapi benda satu ibu bukan main tak ada. Tetapi dalam versi Kristian ada yang mengatakan Nabi saya kahwin. Ah. Dia, dia kahwin dengan satu orang perempuan ah uh, Uh, bernama Mariam Mariam daripada kampung Majdal kan? Jadi dikenali sebagai Mariam Majdalia Ataupun daripada versi bahasa Inggeris Dia dikenali sebagai Mary Magdalene Ah, Mary, Mary Magdalene Mary Magdalene, Magdalene. okey. Mariam Majdalia Mariam kampung, kampung Majdal tu Berhampiran dengan kampung Nabi Isa Kampung Nabi Isa tu Nadaref Nadaref jadi kalau kita kita baca Nazarenesian, jadi Jesus of Nazareth, Nazarenesian. Okay. Uh, Nazareth, okay. Kampung Majidal tu sebelah Kampung Nazareth. So, jadi uh, dalam bahasa Arab Nazareth ni dipanggil Nasirah. Nasirah, Nasirah. Sebab itu agama Kristian dalam bahasa Arab dipanggil agama Nasrani dan agama ah. berasal daripada Nazareth. Uh, agama Nasrani. Okay. Uh, seorang sahabat Seorang sahabat bernama Tamim Ad-Dari. Tamim Ad-Dari ni dia adalah uh, nelayan. Satu hari, okey, satu hari dia belayar dan tersesat. Kan di tengah lautan, sesat-sesat sampai terdampar satu pulau. Apa apa pulau, ada, ada ada satu orang maknanya uh, maknanya Tariq dia jumpa dengan satu orang, kuasa terikat apa semulalah. Okey, kemudian dia kata, "Apakah Muhammad itu telah akhir? Apakah uh, kaum itu menolak atau mengikutnya?" Beberapa persoalan ditanya kepada dia, Tamim Ad-Dari. Jadi apabila apa, apa, Tamim dari balik Terus jumpa Rasulullah SAW Rasulullah SAW Aku dah jumpa dajal. Ulama membahaskan hadis ini dalam dua keadaan Sama ada Dajjal itu betul-betul telah wujud ketika itu Atau Tamim Adari ini dibawa ke masa hadapan oleh Allah SWT Sebab masa Allah. ini oleh Allah SWT. Betul. Maka dajal itu tak ada lagi Tapi dibawa ke masa hadapan Maknanya ketika dajal itu telah ada Wallahu a'lam. Wallahualam ya. okay. Tapi tapi Tamim Adari itu memang nampak gitu Okey, kemudian nasar pun banyak berceritakan bagaimana kita nak mengelakkan diri daripada Dajjal Antaranya adalah orang yang mengamalkan surah kahfi ayat 1 sampai 10. Aman dia daripada fitnah Dajjal antaranya. Surah kahfi ayat 1 sampai 10. Betul. Maksudnya kalau Dajjal datang, dajal takkan mampu sihir orang ni. Okay, ayat 1 sampai 10 surah apa nama? surah kahfi ayat 1 sampai 10. jadi Nabi beajar panduan-panduan mengelak daripada dajal. Setelah Nabi wafat, setelah Nabi wafat kan, maka Tamim Ad-Dari ni mengikut rombongan sahabat-sahabat uh, untuk membuka, membuka, membuka kota Syam. Dia mengikut, dia dan keluarganya ikut perang sekali untuk membuka kota Syam. Jadi apabila kota Jerusalem dapat uh, dapat uh, apa nama dapat uh, di bawah di bawah Islam, dapat Islam tawan dan Islam dapat Islam dapat Islamkan, maka Tamim Ad-Dari minta izin kepada Saidina Umar tolong anugerahkan aku tanah sekitar Yerusalem supaya apa sebab akulah orang yang pernah jumpa dajal aku nak berkampung kat sini biar anak pena aku besok orang yang bersama-sama memerangi dajal di Yerusalem di tempat Allah so dekat Hebron tu kebanyakan adalah keturunan Tamim Addari dekat sama sekarang keturunan Tamim Addari itu ataupun ketu Addari itu apa nama ada di Hebron dan di Hebron tu ada satu kota Hebron ada kota kecil, nama dia kamp Kampung lah, perkampungan ataupun, ataupun Pekan, namanya Pekan Bani Naim Bani Naim ni adalah Naim Ad-Dari, adik kepada Tamim Ad-Dari ah. Naim Ad-Dari Dan Naim Ad-Dari ni uh, apa, Dekat kampung tu ada Makam Nabi Lut AS Allah dia, dia ada Makam Nabi Lut Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad dan selesai videonya guys dan masya Allah ini pengetahuan yang baru bagi saya dan masya Allah. haula alam ya yang disampaikan oleh Ustadz Amin ini Masya Allah sangat-sangat terbaik guys Dan di sini saya akan sedikit membaca komentar-komentar Daripada video ini ya guys ya Terbaik Ustadz Alhamdulillah Semoga Ustadz terus berdakwah dan menyebarkan ilmu Islam Sesungguhnya Islam adalah agama yang benar Semoga Ustadz ini selalu diberkati Menyampaikan ajarannya Amin ya kan uh, Ustadz the best ya kan Alhamdulillah Ustadz Jazakumullah khair Semoga dibuka hidayah untuknya Assalamualaikum Rasanya tajuk video elek Dilengkapkan seperti contoh, mengapa Nabi Isa alaihissalam ingin disalib oleh penentangnya. ah Boleh-boleh-boleh, oke. Okay. Ustaz Amin tidak berkata-kata dan jemaah tidak mendengarkan, tapi diserupakan. Ah, macam mana tuh? <laughs> Oke-oke, okay, okay. aturan emasnya agung dan mulia, misinya agung dan mulia, Indonesia penuh kemuliaannya. Masya Allah. Ini komentar dari Indonesia ya guys ya Ustadz siapa yang mau menyalipkan Isa dan mengapa Isa mau disalib mereka alasannya apa Terima kasih malah bertanya ya Dan dijelaskan tadi ya Isa itu anak yang suci tertulis dalam Quran Surat Maryam Betul ya kan Saya doakan kalian semua mendapat hidayah Semoga cahaya kebenaran menembusi kekaburan kabus uh, kebatilan Kumisnya Ustaz ganteng Masya Allah Oke guys Dan itu saja video kali ini Semoga menambah wawasan kita semua ya Dan banyak sekali istilahnya yang ingin saya Apa namanya ya Saya dengarkan daripada Ustaz Amin ini Jadi stay tune di channel ini guys Subscribe ya Supaya video selanjutnya teman-teman Boleh nonton langsung Oke terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Saya meminu untuk diri Apabila ada salah kata mohon dimaafkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh